Dua tersangka pengedar sabu-sabu diringkus petugas di Desa Kasikan, Kampar Riau. Kedua tersangka masing-masing berinisial D dan MY ditangkap di tempat berbeda. Sebelumnya, kedua tersangka sudah menjadi target polisi, menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di permukiman mereka. Dalam pengembangan kasus, polisi kemudian menggeledah rumah salah seorang tersangka pengedar yang disaksikan oleh anggota keluarganya. Ini? Polisi menemukan satu tas yang disembunyikan di lemari kamar berisi sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan itu, petugas menyita dua paket sabu-sabu siap edar, alat isap, dan plastik bening untuk membungkus sabu-sabu. Kita telah mengamankan dua orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dimana dari masing-masing pelaku yang pertama inisial P kita temukan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket beserta serta barang bukti lainnya. Kemudian yang dari inisial NY sebanyak 22 paket dengan barang bukti lainnya. Pertama kita bawa ke Polres Kampar guna proses penyidikan lebih lanjut.